Test satu Ketemu lagi di channelnya si Muni. Apa kabar guys? Kita main lagi Seal Return, nah oh, bro. Sesuai janji gue kemarin. Sekarang waktunya kita beresin time travelnya. Kita hajar aja si anaya sampai beres. Yang jelas teman-teman yang belum join, silahkan aja join. Bikin party aja. Nanti kita temenin sampai bosnya bener benar mokat berkali-kali ya, bro ya. Melintas waktu tahun tiga ya. Anjing, asuk, nak, dia. Huh? Oke, okay, buat teman-teman yang memang baru aja ngelanjutin untuk episode pertamanya, kalau kalian udah punya time travel, kalian bisa bantu teman kalian yang ketinggalan untuk ngerjain questnya pipi Tristan di Hutan Raibuk Barat. Kalian masuk door dimension dan kalian harus bunuh salah satunya adalah Amaril itu cukup rapat momennya jadi kalau bisa kalian ditemenin oleh kawan-kawannya ya bro ya ini kita lagi bantu jadi kita akan lanjutin untuk bunuh si Hanayu tapi e, usahain kalian udah e, bisa e, dapet time travel jadi kalian bisa bantu dan kalian tinggal berangkat aja langsung ke hutan cross kalau udah selesaiin yang hagaril kalian sudah selesaikan questnya masuklah ke hutan cross kalian masuk ke meja room dan seperti biasa kalian harus minta izin ya ke para penghuni cg <gir> biar kalian gak dibunuh ya di sana nanti kalian farming maklum di sini banyak banget player petani yang expert dan memang benar-benar total untuk farming cari cuan ya kita ambil questnya, siapa kamu? Ini sihat Baiklah Kenapa? Denny Wong bang, belum udah beres belum kill bossnya? Baru ini baru ambil questnya, ayo barengan sini Yang belum sini Ayo cepatlah udah dapat questnya belum meja charm ya, ya tambah, tambah, tambah. yang tambah-tambah dulu masuk ya yo, yo. Nah, udah masuk seriusan Wae, kok gini sih? Ini si Arus tuh gue bingung deh. Posisi dia tuh apaan sih? Bisa jadi raja, padahal dia monster ya. Bener-bener. Tarik ke sini No, no, no. Awas mati. Awas mati susah lagi nanti. Awas. Tarik ke sini. Jangan sampai kegangguan masih ini. Out out out. Yang mati keluar cepat, langsung masuk lagi. Iya, palang merah, palang merah. Iya, palang merah, palang merah. Balik lagi, balik lagi. Langsung masuk lagi ke nejarum, cepetan. <laughs> Jangan terlalu dekat. Gue bilang juga tarik ke ujung sini. Jadi lu nggak ke makana masih hagar Oh ya? sakit itu kritikalnya. Walaupun damage-nya pada awal-awalnya dia nggak terlalu kera keras, tapi kalau kritikalnya masuk modal lu, ma Bro. Kue. Oh iya, udah langsung bintang beres ya? Iya, aku udah <laughs> <Yeah>. Jangan <tuk> ah, <bintang> udahlah. Iya, <tuk tangan> udah di Iya. Yuk, yeah. nah, <tangan> balik ngeblay pas mau mati dong hei paket itu apa <tuk> ayo kena cowo balik ke rumo kan ada dua party, gue kira bakal nambah banyak. Eh, cuma dua party Ya udah nggak apa-apa. Biarin. Ini apa? Oke, okay, Neja, sini. Terima kasih bertanya tentang mystical stone. Sampai ground ya ini ya? Apa Novice? Eh, hey, gue belum punya like element, eh. Dah, dah balik kotak <laughs> Ini dapat apa? Oke kita tukerin ini utama nggak tahu berapa reputasinya kita tengok dulu 100.000 100.000 jadi berapa? Lang mau sekalian kues kualam? Kues itu yuk, uh, apa namanya nenek yuk? Iya, iya. Iya kan mau masuk lantai tiga, dua. Barusan terus? Karena jika akhirnya menghilang, semua balai juga ikut hilang gitu ya? Iya. Dua. Tiga. Karena balai jahat, karena jika balai menghilang, semua balai ikut menghilang. Dua. Apa itu yang kamu lakukan? Oke. Okay. Aku tidak setuju dengannya. Aku ingin menolongmu. Hah? Aku tidak setuju. Aku tidak mengajarkanmu. Ah? Salam, oh, udah ding? to the future. Oi, dapat lagi reputasi kita, bro, 20K lagi, cuy. 120K. Buat kelarin ya, melintas waktu ya. Ya, melintasi waktu, melintas waktu. Nah, ini ya, insya Allah. Awas pulang balik loh, ini loh. Lumatnya, oh, Mak. <laughs> <Pulak> balik ya, <yang> ini, <laughs> gulak balik ini per nih. pertanyaan tuh nomor 3 nomor nomor tiga benar ya nih kamu berbohong apa kamu mengatakan sejujurnya bet -bet. kamu berbohong karena kamu adalah orang elim ya. ah salah lu kampret, <laughs> kampret <man>. nomor 2 <laughs> oke okay. <laughs> belak balik loh di sini Pas itu, Eh yang si barul nomor satu nomor satu nomor satu Iya ya Kamu berbohong uh, Karena aku tidak uh, Karena kamu tidak dapat dipercaya Ah aing nomor dua keempat gitu lupa Iya iya iya iya Number. Kamu berbohong karena aku tidak tahu kamu karena kamu seorang Bali, yes. Karena kamu seorang Bali, Arus, Kapretos, Arus. Semua manusia akan musa semua balai akan musnah di masa depan. Semua balai. Ya, semua manusia, bro. Ah. Kalau nggak salah ada lagi deh questnya yang bisa diambil. Ambil jangan ya. Nanti takut lupa. Hah? Iya sih. Ya. Semua balai akan ya. musnah. Semua manusia akan musnah. Emmanuel. Semua manusia akan musnah, bro. Pilihnya. Next yeay nah, lihat gitu. siduran keren kan Dia tuh wario loh bro nah itu baru nomor satu. Terus... rambutnya sama kayak gua bikin putih tapi sayang ya kenapa rambut model ini nggak ada ya model siduran ya eklusif eklusif jangan-jangan 2 juta lagi harganya kayak kribo Gimana? Oh, ada <laughs> Master 20 kosong, mang numpang nitip barang dong sini lah. Bentar gua keluar dulu nanti ya, habis ini, habis beresin episode satu. beres, beres beres. Bersyukur. ye langsung apprentice dong, cuy. Udah ya, mistikalistonya udah dapat dua. Ini tuh kalau nggak salah ada satu lagi questnya tapi episode 2 Aku ingin nah, melihat masa depan, ha? Itu kerim mah, itu keren, ya. Apanya? Si itu. Si oh, mystical stone-nya. Oh. Ya, batu kerim itu. Ya. ya, gua ngambil dulu quest ah. Takut nanti lupa. Masa depan dengan segala yang ada. Aduh, lupa Eh, apa ya questnya apa yang bisa? Misalnya... Eh, ah, bertanya tentang mystical stone, bertanya tentang masa depan. Aku pernah Kurasa aku pernah bertemu dengan denganmu sebelumnya, salah kirim nah ini buat masa depan kirim aku ke masa depan, gua dikasih tahu si harus kirim aku masa depan dengan adanya manusia dan balai. nah ini dia, ini kalau nggak salah ada questnya lagi tapi nanti mungkin bakal diupdate nggak ya? update kali ya ini bakal panjang umur kan servernya ya? hahaha Gak ada yang bisa jawab Gak ada yang bisa jawab ya Wah, ya Untuk menghabiskan waktu bersamamu Waduh ini questnya kagak ada lagi om Aku akan membantu kamu Oke cepat berikan Baiklah ini Baiklah serahkan padaku Nah ini questnya terpas ini untuk quest yang selanjutnya Reputasinya 10k Tapi kayaknya belum ada Gak apa-apa ambil dulu lah Nanti lupa lagi loh <laughs> Pada saat melanjutkan episode kedua, kok lupa lagi, loh, selesai sih ya? Gue gak bisa bantu pusing. <laughs> eh, kok ke? Aduh, kayaknya di... Hah? Nukerin batu nih, Mas. Nukerin batu sini. Di Adel, kuella Adel, kuella Adel, kasih grey Oke ya, yang udah kasih jempolnya. Jangan <laughs> lupa yang baru mampir, kasih gue jempol. Demi kebersamaan, bro. Mau perlengkapan, mau win Yes. Ini dijual berapaan ya? Misty Kastun ada yang jual berapaan ya cuy? Sejarah itu seribu laku kagak ya? Besok start jam berapa mang jadinya? Jam 7, jam 7 ya. Jam 7 malam. Oke, okay, gua pamit. Makasih banyak. Ataros, kawan-kawanku. Tumasos, uh, uh, Tomato, Dike Hasbi. Kemudian Ari Wiguna, Putsu. Kemudian ada lagi Niko Leonardo, Ardan, Ahmad Rizky, Daggario, Boy, Dan Ramawan Rahmawanto, ada juga Terima Makasih sahabat semuanya. Sampai jumpa lagi besok. Assalamualaikum tata bye bye, bye, -bye. bye, -bye.